Apa sih yang paling berharga di dunia ini? Uang, emas, mutiara, pangkat, atau jabatan? Saudaraku, yang paling berharga di dunia ini adalah kesehatan. Coba Anda renungkan: jika Anda mempunyai uang, emas, mutiara, pangkat, atau jabatan, tapi jiwa dan raga Anda sakit, untuk apa itu semua? Semuanya tidak akan berguna. Ketika sakit, uang, emas, mutiara, pangkat, atau jabatan, tidak akan bisa Anda nikmati. Jagalah kesehatan Anda, bersyukurlah ketika Anda tidak mempunyai uang, emas, mutiara, pangkat, atau jabatan. Karena Anda mempunyai sesuatu yang paling berharga. Berapa harga mata Anda, berapa harga jantung Anda, berapa harga ginjal Anda. Kesehatan jiwa dan raga Anda.